Hi everyone, welcome back to my channel where you can learn and share. Hari ini kita akan membahas satu kata dalam bahasa Inggris yang ternyata adalah kata dalam bahasa Indonesia. Oh by the way, I'm still wearing a mask because we need to be safe in this not so new normal thing that we're having. So, wear that mask also and stay safe. Alright. Satu kata dalam bahasa Inggris yang ternyata adalah kata dalam bahasa Indonesia. Tapi kan memang ada banyak kata dalam bahasa Inggris yang sama dengan bahasa Indonesia ya. Kata-kata seperti data. Yang kita ucapkan dalam bahasa Inggris menjadi data. Atau kata seperti radio. In English we pronounce it as in radio. Lalu kata seperti Monitor. How we pronounce it in English is monitor. Dan ada banyak sekali kata dalam bahasa Inggris yang ternyata sama seperti dalam bahasa Indonesia. Penulisannya sama, hanya saja cara mengucapkan atau kelafalannya berbeda. Tapi ada satu kata dalam bahasa Inggris yang ternyata adalah kata dalam bahasa Indonesia yang mayoritas dari kita tidak tahu. Saya yakin kalian tidak tahu Kata apa itu? Gratis Yes Gratis is an English word Jadi gratis itu adalah Kata dalam bahasa Inggris Menurut Merriam Webster Dictionary uh, gr Gratis is an adverb Or adjective Yang artinya without charge Free Artinya free Sama seperti dalam bahasa Indonesia Artinya gratis Cara mengucapkannya adalah gratis. Gratis. The drinks were served gratis. The car is not for sale. It's gratis. Menurut Merriam-Webster Dictionary, gratis itu umumnya digunakan di abad ke-15. Hence, I'd like to tell you that gratis is not a familiar word That we are currently using nowadays Jadi kata gratis itu memang adalah kata dalam bahasa Inggris Tapi sudah tidak umum digunakan lagi Karena kata itu umumnya digunakan di abad ke-15 But hey You learn something new now Kayaknya keren aja loh Kalau kita tahu Ternyata kata gratis itu adalah kata dalam bahasa Inggris So just try it out on your friends Coba pakai Praktekkan ke teman kalian, lalu bilang ke mereka kalau "hey, gratis itu is an English word." Alright, I hope you enjoyed the video. Mudah-mudahan bermanfaat, and I'll see you around. Bye-bye.